Pak Jarod, saya mulai olah nafas, body scan, baik yang dengan nafas tarik lalu lepas, apalagi sekarang latihan tarik nafas, tahan nafas, lepas nafas segitiga. Kadang saya masih bingung antara konsentrasi body scan atau konsentrasi ngitungnya, tuh 2, 3, Kalau saya ngitung, saya nggak bisa body scan. Kalau saya body scan. Saya nggak bisa ngitung, <laughs> ya itu wajar banget bapak ibu karena otak kita cuma satu. waktu kita mikir, bayangin, ya kan dari hidung gitu, kita sibuk tarik satu dua tiga hidungnya tidak rasa apa-apa, pak. Ya itu wajar karena kita namanya juga latihan. Kita latihan tiap hari, nanti lama-lama bernafas tarik, tahan, lepas. Ini nggak mikir bapak ibu ya, kayak sekali lagi bapak ibu misalnya nyetir mobil. Law awal pertama kali latihan sakit loh, capek loh. Orang nyetir nyetir itu begitu sampai rumah jadi wah kayak badan remuk gitu kan. Ya karena kita nyetirnya tegang, sudah tegang mikir lagi, sudah mikir diajak ngomong harusnya bela lurus ya. mikir aja masih kebablasan gitu, karena kita belum terbiasa sampai akhirnya nyetir itu aduh sudah udah nggak pakai mikir. Adik saya tak ajak ke Solo, covid zaman dulu, waktu masih covid covid itu kan aduh naik pesawat gimana pakai PCR antigen, PCR-nya mahal, sudah PCR mahal mahal, penumpangnya sedikit di-cancel lagi jadi besok Padahal pcr-nya berlaku tinggal hari ini terakhir. Aduh gimana sih ini gitu ya. Akhirnya naik mobil aja deh gitu. Adik saya tuh macam tuh kalau nyetir mobil saya kan sambil minum kopi. <laughs> Ya yeah, bawa teh kopi di termos ya sambil ngebat kopi nyetir nggak salah sih padahal larinya kenceng juga gitu ya karena kita udah nggak pakai mikir sehingga kita nyetir bisa bisa sambil yang lain tapi pertama kali kita belajar nyopir sambil yang lain depan yang rem mendadak ceger nabrak lagi itu punya anak anak saya bung itu nabrak 4 juta nabrak tiga juta <laughs> karena betulin mobilnya orang lain gitu karena kita nyetirnya masih pikir gitu ya lama-lama kan nggak pakai mikir. Kira-kira nah, begitulah hidup ini. Bahkan kita selama ini bernafas nggak pakai mikir kan. Tiba-tiba kita bernafas dengan ritme yang berbeda. Karena biasanya satu hari 23 ribu kali. Tiba-tiba kita ganti dalam 20 menit baru 200 kali. Tarik nafas lepaskan gitu ya. Sekarang kita tambah metode lagi. Itulah kenapa nggak sekaligus pak kan itu seminggu sekali. Udah tiap hari satu metode pak seminggu selesai nanti anak seperti sempat latihan satu demi satu, jadi udah biasa, 200 ratus kali dengan masalah paru-parunya makin kuat, oksigen cepet naik saturasinya, ganti pada metode tahan, lalu masuk body scan, yang paling gampang body scan enggak pakai segitiga, ya, maka nanti bapak ibu latihannya ini berminggu-minggu, ya, boleh diganti-ganti, misalnya nyobanya hari ini body scan enggak pakai nafas segitiga, gitu ya nafas biasa aja tarik lepaskan gitu kan bisa 6 detik bisa 8 detik bisa 10 detik yang penting selama 20 menit itu konsisten konsistensi tarik lepas tarik selama tarik ada hormon yang beda dengan yang waktu lepas Anda bisa baca di googling bahasa baca lihat YouTube terangannya Pak Adirai, soal waktu tarik lepas dan ini tuh apa sih gitu ya kayak ying yang jungkit-jungkit naik turun relaksasi dan kontraksi loh macam-macam teorinya ya tapi Anda yang penting merasakan satu resi naik tubuh akali kalau bagi saya itu praktisnya begitu dan badan fresh nah lama-lama kita bisa body scan hanya dengan nafas, tarik lepas nggak pakai mikir nah Bapak Ibu boleh nanti body scan dan healing terapi dengan Nafas yang tanpa tahan, bukan nafas segitiga enggak apa-apa ya. Jadi kalau misalnya mau sehari itu dua kali pagi yang deep dive pakai tahan nafas, sore yang body scan gitu ya. Atau siang-siang ah di, di, di grab gitu ya, kan ada yang nyetir. Aku olah nafas yang 200 kali aja deh gitu ya. Paling ntar sopirnya bingung, Bapak covid? <laughs> Saya pakai sopir latihan nafas. itu juara sekali, bolak pulang, pulang sopir saya lapar sama istri saya. Bu, bapak kayaknya sakit deh. Nafasnya aneh. <laughs> nah, itu boleh jadi sehari boleh yang 200 kali, mau tiga kali, empat kali nggak masalah. Lalu misalnya Vipov yang pakai tahan nafas satu kali supaya paru-paru kita berlatih gitu ya. Lalu malam hari sebelum tidur boleh body scan. Boleh healing terapi, boleh body scan 20 menit dan 10 menit. Healing terapi, jadi karena kita sudah belajar ini, berarti kalau 30 menit itu 20 menit body scan, 10 menit healing terapi, gitu ya. Healing terapinya aja, Pak, yang 30 menit. Ya, saya diajarinya enggak begitu, gitu ya. Saya diajarinya tetap mulai dengan body scan. Nanti termasuk juga waktu kita stretching, dimulai dengan body scan 10 menit, tapi bisa makin lama makin pendek, ya. Nah. Yang penting waktu body scan itu kita memang merasakan menjadi penting. Tapi kalau nggak merasakan, ya nggak apa-apa. Maka kalau masih mudah merasakan dengan yang tarik nafas, lepaskan pakai yang itu, nanti mulai latihan dengan yang tarik nafas, tahan, lepaskan. Nafas segitiga, ya. nanti lama-lama Bapak-Ibu. Udah nggak mikir nafasnya, makin lama makin konsentrasi uh, healing terapinya. ya tapi secara umum memang yang yang nafas segitiga ini lebih susah ya jadi saya lagi lakukan yang gampang saja tapi suatu saat nanti nafas segitiga akan dibutuhkan ya waktu misalnya olahraga olahraga stretching posisi tertentu ya ada juga yang mengajarkan nafas segitiga ini digunakan dalam paket Vim Hof jadi kalau sekarang paket Vim Hof yang kita ajarkan saya ajarkan masih 15, 15 nafas pelan-pelan, 30 kuat, gitu ya. Anda masuk YouTube, mungkin akan berjumpa malah yang tanpa 15, langsung 30 tarik kuat-kuat, lepaskan, tarik kuat-kuat, lepaskan, 30 kali. Dan seperti Pak Adira yang ngomong juga gitu. Tapi yang seperti itu tuh biasanya kalau itu namanya satu rit. Begitu tiga rit, maka ada jeda istirahat. Nah, jeda istirahat itu dipakai nafas pelan-pelan. gitu ya Makanya kenapa dalam modul saya ada nafas pelan-pelan 15 kali, nafas cepat 30 kali, karena kita akan tiga rit, satu, lalu dua. Jadi duanya itu antar jeda itulah, tarik nafas, lepaskan pelan-pelan. Nah, ada juga jedanya itu, itu bukan tarik nafas pelan-pelan, tapi nafas segitiga. Itu juga boleh kalau Bapak-Ibu nanti misalnya kecek. Nafas lima kali satu jadi berapa ya? Nafas lima kali yang pelan-pelan tarik nafas lepaskan itu 15 kali. Lalu mesti supaya fair harus ada jeda hanya semenit apa jeda lima menit 10 menit lalu pasang alat lagi tarik nafas segitiga gitu ya mana yang satu lebih naik Anda itu bisa gunakan kalau latihan sendiri sebagai pendahuluan atau antar waktu. 30 menit 30 kali tarik kuat-kuat lalu tahan itu kan ada jedanya. Nah, itu bisa nafas segitiga, bisa deep breath yang pelan-pelan. Sama juga untuk persiapan sebelum body scan, nanti boleh misalnya sebelum aba-aba kita akan mulai nafas segitiga, awal kita akan mulai dengan body scan yang cuma tarik dan lepas, Anda persiapan dengan nafas segitiga itu boleh saja ya. Jadi di awalnya memang kita bisa bingung atau enggak enggak bisa konsentrasi body scan atau healing terapi karena sibuk si ngatur nafasnya. Tapi kalau udah dapat esensinya, nanti Bapak Ibu kan misalnya, eh, Pak Jarod berdo'a buat pankreas, saya ginjal, Pak." gitu ya. Makanya nanti enggak usah pakai suara saya eh latihan sendiri dan berdoa untuk ginjalnya sambil berpikir, membayangkan, meyakin, mengalirkan oksigen ya, darah dengan saturasi yang bagus oksigen yang bagus PH alkali ditambah dengan nutrisi yang memang sudah ada ke arah ke ginjal bisa perdalam nanti ya kalau yang sakit ginjal perdalam makanan yang bagus buat ginjal ya masuk aja web-web yang memang kesehatan kayak haludok dan sebagainya itu kan udah pasti resmi dan dokter yang menjawab atau dokter yang menulis yang sakit jantung ya makanan yang bagus buat jantung Pak makanan yang dilarang untuk orang berpenyakit jantung gitu ya. Kolesterol juga begitu, yang diabetes begitu, googling masing-masing supaya waktu darah mengalir bukan hanya bawa oksigen, bawa nutrisi untuk tempat itu. Bapak Ibu yang sakit dan dokter kasih obat jangan lepas obat ya. Nanti biar dokter aja yang memutuskan. Pak, ini Bapak udah tiga bulan, bulannya bagus nih. HbA1c-nya udah 5 nih gitu ya. 5,8, 4,8 itu. Bapak kurangi dosis atau Bapak lepas? Biar dokter aja yang memutuskan kita latihan latihan latihan latihan tapi kalau Bapak Ibu gleyeng gitu ya wah ternyata gula saya 90 nih selama ini 150 gitu ya eh ternyata 99 gitu kurangin dosis kayak saya dari empat butir 3 butir dua butir satu butir jadi berkurang terus pelan-pelan nah <tuh> Bapak Ibu yang punya penyakit-penyakit tertentu ya silahkan bertanya kepada dokter ahli nutrisi atau kalau Google pun Google yang sumber-sumber memang tentang kesehatan Ya, sehingga nanti waktu kita berdoa untuk ginjal atau jantung memang kita juga makan makanan yang bagus untuk orang sakit jantung kalau orang prostat pasti disuruh makan tomat gitu ya nggak suka pak baunya makan apel gitu ya maka waktu olah nafas oksigen bagus saturasi bagus ph-nya bagus ada nutrisi yang memang ada dalam tomat misalnya beta karoten antioksidan tapi jenisnya beta karoten kalau di wortel karoten juga ada beta karoten pada buah naga kita bawa ke prostat, ya. Prostatnya sembuh, jadi sembuhnya karena beberapa hal. Tapi secara teknis, diatur kita seperti mengendalikan tubuh kita, ya, terhadap organ-organ yang bermasalah.